sekai ngantuk betul ya tidur di luar ya aduh kasihan kasihan sekai tidur sekai ngantuk banget ya iya sekai ngantuk ya hmm bobo ha